jenis ikan maskoki perlu diketahui oleh pemilik akuarium khususnya yang ingin memelihara ikan maskoki jenis ikan maskoki yang cukup kecil memang sangat cocok dijadikan peliharaan di akuarium apalagi kamu juga bisa menempatkannya bersama ikan maskoki lainnya jenis ikan maskoki biasanya memiliki warna yang cerah yaitu paduan warna kuning merah hingga putih namun, ada juga ikan maskoki yang berwarna hitam. Bentuknya yang cantik dengan gerakannya dapat membuat kamu tenang senang melihat akuarium. Jenis ikan maskoki bisa dibedakan dari bentuk fisiknya. Perbedaan ikan maskoki satu dengan yang lainnya biasanya terdapat pada warnanya. Bentuk kepala, mata, hingga ekornya, dan sebagainya kamu bisa memilih jenis ikan mas koki yang paling kamu suka dengan mengetahui cara merawatnya. Berikut rangkuman dari berbagai sumber tentang jenis ikan mas koki. 1. ikan mas koki komet. Jenis ikan mas koki pertama adalah ikan mas koki komet ikan maskoki komet merupakan ikan koki yang sangat berbeda dengan ikan maskoki pada umumnya ikan maskoki komet memiliki tubuh yang ramping selain itu ikan ini memiliki ekor yang panjang dan hanya satu ekor kami bisa mendapatkan ikan maskoki komet sepanjang 5-10 cm dengan harga 5000 saja Ikan mas maskoki Vantail jenis ikan mas koki selanjutnya adalah ikan mas koki Ikan maskoki vantail merupakan jenis ikan hias koki yang paling digemari di Jepang. Ikan ini memiliki satu sirip atas yang tegak dan empat sirip bawah. Jika dibandingkan dengan ikan maskoki jenis lainnya, maka ikan ini dinilai menjadi yang paling kuat. Warna tubuhnya terlihat sangat elegan, yaitu campuran antara merah dan orange yang membentuk gradiasi warna yang sempurna. Kamu bisa mendapatkan ikan maskoki fantail dengan panjang sekitar 3-5 cm dengan harga Rp30.000. 3. Ikan Maskoki Oranda Jenis ikan maskoki selanjutnya adalah ikan maskoki oranda. Di Indonesia, pengguna dari ikan jenis ini cukup banyak. Hal ini dikarenakan harganya yang tidak terlalu mahal, namun memiliki warna dan corak yang cantik, sehingga mampu menarik perhatian konsumen. Ciri-ciri dari ikan maskoki oranda adalah memiliki tonjolan seperti raspberry, dan hampir menutup seluruh bagian kepalanya, yang membuat wajahnya terlihat unik. Selain itu, ikan ini memiliki ekor yang panjang dan tidak mudah stres. Untuk mendapatkan ikan maskoki orada, 5-10 cm, kamu harus merogoh kocek sebesar Rp rupiah Ikan mas koki mutiara. Jenis ikan mas koki berikutnya adalah ikan mas koki mutiara. Ciri khas dari ikan ini adalah pola dari sisiknya membentuk seperti mutiara dengan perut yang besar dan bulat seperti bola. Banyak yang mencari ikan koki mutiara karena disebut sebagai ikan koki tercantik yang cocok untuk dipelihara dan harganya juga lumayan mahal. Ikan mas koki mutiara dengan panjang 5 7 cm ini dijual dengan harga Rp25.000. 5. Ikan mas koki Lionhead banyak yang mengira bahwa ikan koki Lionhead adalah ikan koki rancu. Padahal pada kenyataannya berbeda, kamu bisa mendapatkan jenis ikan mas koki satu ini dengan harga 15.000 Ciri yang paling menonjol dari ikan koki lionhead ini adalah jambul yang ada pada bagian kepalanya dan menyerupai surai singa. Uniknya, jambul ini akan terus tumbuh hingga ikan ini membesar. ikan mas koki ryukin jenis ikan mas koki ini memiliki moncong yang lancip dan punggung yang bungkuk. ukuran dari ikan ini bisa mencapai 21 cm bahkan ada yang mengatakan bisa mencapai 30 cm jika dirawat dengan baik harganya sekitar rp 10.000 rupiah warna dari ikan koki jenis ini juga cukup beragam yaitu kuning merah dan putih yang membuatnya dikenal sebagai ikan koki tercantik di dunia. Tentunya harga dari ikan ini juga mahal. Tujuh, ikan mas koki Jenis ikan mas koki satu ini masih tergolong baru di Indonesia. Namun memiliki warna-warna yang cantik seperti merah, orange, dan putih. Ikan ini biasa dibanderol dengan harga Rp30.000. Ikan maskoki rancu memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki sirip pada bagian punggungnya dan memiliki jambul pada bagian kepalanya. Bentuk tubuhnya bungkuk dan memiliki pola sisik seperti mutiara pada bagian punggungnya. Ikan rancu Mampu hidup selama 10 tahun dengan ukuran yang mencapai 30 cm 8. Ikan Maskoki Teleskop Jenis ikan maskoki selanjutnya adalah ikan maskoki Teleskop Harga ikan ini di pasaran cukup mahal karena kombinasi dari warna emas, hitam, dan putih yang membuatnya semakin cantik. Ciri ikan ini adalah bentuk matanya yang seperti teleskop besar, namun penglihatannya buruk. Warna tubuhnya juga bervariasi. Selain itu, masih banyak jenis ikan mas koki lainnya yang tidak kalah cantik. Kamu bisa melihat ikan maskoki yang paling menarik untuk kamu pelihara.